Halo sahabat Nolmes Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang mempelajari materi introduction to cloud yang kedua dan di video ini kita akan mengerjakan lab 7, creating launch template and auto scaling group. Di lab ini kita akan menggunakan Amazon EC2 untuk membuat launch template dan auto scaling group. Lab ini membutuhkan waktu sekitar 45 menit untuk menyelesaikannya. Pertama, kita perlu menyalakan labnya terlebih dahulu dengan menekan tombol Start Lab, lalu menunggu hingga warna kuning berubah menjadi hijau untuk membuka AWS Management Console. Saat ini warnanya sudah menjadi hijau, kita bisa klik untuk membuka AWS Management Console di tab yang baru. Kita akan mengerjakan task satu, create a launch template. Caranya kita ke menu service, memilih compute, lalu pilih is itu. Kita bisa lihat di sini region kita. Regionnya adalah n Virginia. Ini berarti Amazon itu auto scaling resource yang kita buat terkait dengan region yang ini. Kemudian di kiri kita mencari launch template, kita klik. Kemudian create launch template. Kemudian launch template name-nya kita beri nama my template. Template version descriptionnya kita isi teslan template for an auto-scaling group. Lalu auto-scaling kita checklist. Selanjutnya kita pilih Amazon mesin Image-nya, Linux. Kemudian untuk instant type-nya kita pilih t micro Keepernya kita pilih, Voki. Subnetnya kita pilih, don't include inline template. Kemudian kita skip security group-nya karena kita akan mengkonfigurasinya nanti saat network interface ditentukan. Security group harus menjadi bagian darinya lalu kita ke Advanced Network Configuration, kita add Network Interface. Untuk auto assign public IP-nya kita enable. Setting ini berarti bahwa public IP address akan ditetapkan ke instance di non-default VPC. Ini memberikan kemampuan instance kita untuk berkomunikasi dengan internet dan layanan AWS lainnya. Lalu untuk Security Group. Kita pilih isi to security group. Ini menentukan default security group dari VPC untuk network interface. Lalu delete on termination, kita pilih yes. Pengaturan ini akan menghapus network interface saat auto scaling group menentukan penskalaan dan terminate instance yang terhubung dengan network interface. Setelah itu kita pilih create launch template. Setelah sukses kita view launch template, kemudian pilih launch template ID kita, pada bagian action kita pilih create auto scaling group. Selanjutnya kita kerjakan task 2, create an auto scaling group. Ini adalah halaman step 1, kita akan lakukan konfigurasi Auto Scaling Group name-nya kita beri nama my first ASG ini. Kemudian launch template-nya kita pilih template kita yang tadi beri nama my template. Version-nya kita pilih yang terakhir. Kita juga dapat memilih versi tertentu dari launch template saat scaling out Lalu kita klik next. Di step 2 kita perlentukan VPC kita. Kita pilih lab VPC. Kemudian untuk subnetnya kita pilih public subnet 1. Lalu kita pilih skip to review. Pada bagian review ini kita dapat mengklik Create Auto Scaling Group. Selanjutnya kita akan mengerjakan task 3, Verify Your Auto Scaling Group. Di bagian kiri kita melihat isi 2 Dashboard. Pilih Instant Running. Nah ini sedang running ya teman-teman. Perhatikan bahwa isi itu Instant baru telah di start. Jika Insan belum muncul, tunggu sebentar lalu pilih icon refresh. Insentat menunjukkan bahwa sedang running. Selamat teman-teman sudah berhasil mengerjakan lab 7. Jika sudah selesai, kita bisa klik tombol end lab. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.